Kebakaran di di dermaga Pasar Inhutani. Pasar Inhutani. eh dari pasti lagi nih kasian sekali apinya membesar karena angin bertiup kencang ya ini di atas laut ini rumah-rumah di atas laut. Ayo lari ke sini. Kejadian di Nunukan, Kalimantan Utara. Api nampak masih membesar karena semua bangunan rumah-rumah masyarakat di atas ini terbuat dari kayu. Tepat hari Minggu 10 Januari Saat ini Pukul 18.57 Perkiraan kebakaran mulai terjadi sekitar Pukul 6 sore Maghrib Sekitar itu Kejadian ini di Nunukan, Kalimantan Utara Hari Minggu 10 Januari. Semoga apinya bisa segera padam. Saat ini sangat kesulitan karena kalau kita lihat ya, ini dermaganya kayu sangat sempit, pemadam tidak bisa masuk. Ini hanya mengharapkan mesin-mesin pompa jika ada mesin pompa yang menyedot air laut langsung untuk menyiram. Kalau dari mobil agak susah karena stok air di mobil mungkin juga tidak banyak dan cukup jauh ya masuknya ke dalam memang ini beresiko tinggi terhadap kebakaran. Oh. apinya kembali membesar ini harapan hanya jika angin menuju ke laut sehingga habis kalau angin menuju ke darat maka masih banyak rumah yang akan terkena Demikian laporan saya, Halo Kaltara.